Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Niketut Ayu Pratini Wulandari NIM 201601003. Pada video kali ini Saya akan mencoba menceritakan sebuah mitos Yang tentunya diketahui oleh Masyarakat Bali pada umumnya Mitos tersebut ialah Pencarian orang hilang Yang disembunyikan secara niskala Menggunakan alat gamelan Tradisional Bali Baik akan saya mulai cerita monolog hari ini Di sebuah desa yang sangat indah Terdapat satu keluarga yang amat menyedihkan Di keluarga tersebut hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik dan sangat baik Yang tinggal bersama ibu tirinya Perempuan itu bernama Nia Umur 15 tahun Nia telah ditinggal pergi oleh ayah dan juga ibu kandungnya sendiri Akibat mengalami kecelakaan Hari-hari ia lewati bersama ibu tirinya Yang sama sekali tidak pernah menyayangi dan juga peduli dengan Nia Ibu tirinya bernama Ibu Sri Nia bagaikan pembantu yang mengurusi semua kebutuhan dan juga keperluan rumah, pada suatu hari Nia izin berpamitan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dimasak. Nia, ibu Nia, mohon izin untuk pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar besok Nia bisa memasak. Ibunya pun menjawab Dengan sangat cintai Ya sudah Kalau kamu mau pergi, pergi saja Tidak usah isi berpamit-pamitan Dengan rasa kecewa Nia pun membalas Baik ibu Nia mohon izin pergi ya bu Nia pamit Ibunya pun Membalas dengan sangat kecil Ya sudah pergi saja sana Saya tidak peduli dengan kamu Akhirnya Dengan perasaan yang sedih dan kecewa Nia pun bergegas menuju hutan sendirian Singkat cerita Dari pukul 1100 hingga jam 7 malam Nia juga belum pulang ke rumah Wah ibunya pun bingung, gelisah, marah Karena semua pekerjaan di rumah sama sekali belum ada yang selesai Karena biasanya Nialah yang mengerjakan semuanya Hingga Ibu Sri mempunyai niat untuk memberitahukan kejadian ini kepada para warga Dan meminta tolong untuk membantu mencari keberadaannya Ibunya pun mencari Pak Putu Om Swastiastu Om Swastiastu Pak Putu Mohon maaf yang mengganggu Pak Pak mohon maaf Pak Mohon bantu saya Pak Bantu saya untuk mencari Nia Pak Nia sampai sekarang belum datang Pak Nia tadi pergi ke hutan Untuk mencari kayu bakar Tapi sampai sekarang Nia juga belum pulang Pak Hamba mohon Pak yang mohon bantu saya Bantu saya Akhirnya, Pak Putu pun merespon dengan baik Maksud dari ibu saya Ibu, ibu mohon tenang dan bersabar, ibu Saya akan mencoba menghubungi para warga yang lainnya Untuk membantu proses pencariannya Saya mohon ibu tenang dan sabar, ibu Akhirnya, Pak Putu pun mengarahkan Peristiwa ini memberitahukan kejadian ini kepada seluruh warga yang ada di desa tersebut Akhirnya Pak Putu, Bu Sri dan juga para warga yang lainnya Berbondong-bondong menuju ke hutan Membawa seperangkat alat gamelan tradisional Bali Seperti ceng-ceng, seperti pentuk dan juga alat gamelan lainnya Akhirnya mereka pun berbondong-bondong sebuah hutan membawa alat gamelan tradisional itu karena masyarakat Bali percaya orang yang hilang, yang disembunyikan secara niskalil, dapat digunakan atau dapat ditemukan dengan menggunakan alat gamelan tradisional Bali karena dipercaya dengan suara dari ketabuhan itu dapat mengusik makhluk astral yang menyembunyikan orang itu sehingga makhluk astral tersebut ter, terlalai atau ter menikmati gamelan itu dan akhirnya orang tersebut bisa keluar dari perangkap singkat cerita tibalah semuanya di hutan semua para warga berpisah berpencar mencarinya sambil menyembunyikan alat itu dong dong tung dong Nia, dong tung tung tung dong Nia. Nia Nia Nia, kamu di mana Nia? Mohon kembalikan Nia. Siapapun yang menyembunyikan, siapapun pengunggu yang ada di sini, mohon kembalikan Nia. Maafkan Nia jika Nia ada salah. Itulah yang diucapkan para warga sambil menyembunyikan melat ibu seri dengan keadaan yang menyesal, dengan keadaan yang sedih, dia berkata, Nia, Nia kamu di mana nak? Nia kamu di mana? Maafkan ibu nak, maafkan ibu, ibu menyesal selama ini ibu tidak pernah sayang, tidak pernah cinta dan tidak pernah peduli dengan Nia ibu mohon na, kembalilah kembalilah ibu mohon maaf nak ibu minta maaf akhirnya ibunya pun menyesal terhadap semua perbuatan yang telah dilakukan para wargaku mencoba untuk menenangkan dunia. ibu ibu mohon bersabar ibu mohon tenang deh saya mohon ibu juga bantu mengucapkan doa-doa suci agar Nia bisa cepat ditemukan. Astungkara dengan izin dari Tuhan kita bisa menemukan Nia. Akhirnya para warga pun tetap mencarinya menyembunyikan alat gamelan tersebut berharap-harap bisa menemukan jejak-jejaknya. Tapi selama pencarian dua jam lebih. Tidak ada tanda-tanda apapun. Hari pun sudah gelap. Para warga memutuskan untuk memberhentikan mencarinya dan melanjutkan pencarian besok pagi. Singkat cerita, tibalah Ibu Sri di rumahnya. Dengan keadaan yang sedih, dengan keadaan yang menyesal, ibunya pergi ke tempat kamar Nia. Dan lah Ibu Nia. Ditemukan Nia berbaring tertidur dengan pulas di kamarnya. Padahal dari pagi sampai sore Nia belum datang, tapi tiba-tiba dengan sangat aneh tapi nyata Ibu Nia melihat dengan jelas Nia tertidur dengan pulas di kamarnya. Semua ini memang di luar dugaan. Semua memang kehendak dari yang di atas Akhirnya Ibu Nia pun mencarinya, Memohon maaf Menangis atas semua Penyesalan Semua perbuatan yang telah dilakukannya Nia pun dengan senang hati Dengan rendah hati Menghormati dan juga Menerima permintaan maaf dari ibu sendiri Akhirnya Cerita pun selesai Mitos pencarian orang hilang dengan menggunakan alat gambaran tradisional Bali Dipercaya dapat membantu untuk menemukan orang yang hilang yang disembunyikan secara neskali Semua ini tergantung kepercayaan dari masing-masing orang Kembali lagi ke diri sendiri Sekian cerita yang dapat saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ketidaksengajaan dalam pembicaraan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan tiangaturang para santi. Om santi santi santi, santi om.